Oke okay, guys, berjumpa lagi bareng gua di channel Fit Vlog. Nah, jadi hari ini tuh gua nenek abang sama kawan-kawan kita mau pergi ke kebun dusun kita yang jauhnya sangat jauh. <laughs> Intinya ini perjalanannya memakan waktu 4 sampai 5 jam ya untuk sampai ke kebun dusun kita. Dan di sini kita harus melewati dua gunung sekaligus ya. Tentunya ini perjalanannya sangat menantang banget dan kita harus melewati tebing-tebing curam serta ini posisinya lagi pada hujan. Lebih parahnya ini jalan banyak batu-batu Banyak duri serta becek ya guys ya Karena posisinya itu kita semua nggak punya sepatu Alhasil kita harus berjalan make kaki telanjang ya Dan sendal itu kita bakal titip di tetangga yang berada di kampung situ Dan kita lebih memilih kaki kita rusak daripada sendal kita itu putus ya Karena gua sudah beres-beres kamar Serta sudah buat bekal juga di sini gua langsung otw ke perkumpulan kita kita ya. Nah jadi buat kawan-kawan yang penasaran seperti apa keseruannya, simak video ini sampai habis Lainnya tiga sudah Baru. Cuk. Dan di perjalanan kita tuh kita ketemu sama orang dan dia bilang tuh ada jalan baru yang lebih cepat dari jalan yang biasa kita lewat dan tidak memakan waktu sampai 4 jam ya. Tetapi di sini kita memutuskan untuk lewat jalan yang biasa kita lewat saja karena kita tuh takut kita bakal nyasar dan bahkan kita lebih lama dari jalan sebelumnya. Dan di sini pemandangannya sangat indah, ya guys. Ya, dari uh, gunung sini atau dari bukit sini, kita tuh bisa melihat uh, pemandangan Bandara Patimura Ambon, dan serta landasannya, semuanya kita bisa melihat dari ketinggian sini, ya guys. Ya, tentunya ini bakal keren banget kalau kameranya bagus. Pukul sudah menunjukkan 8.30 menit lebih ya dan di sini kita lagi istirahat sebentar dan ini masih belum seberapa perjalanannya ya guys ya masih sangat panjang untuk perjalanan menuju kebun dusun kita ya guys ya karena di sini kita sudah full tenaga lagi di sini kita bakal melanjutkan perjalanan lagi nah, itu Belanda. Ayo, jangan terlalu nanti pulang lu hendak. Pas hmm? video irisan kain mantap Agung eh di stent. Di punya sel ini nih hmm, Ini jurang ya guys ya. Gimana? Mati, <tip> <tip> karena di bawah gua itu jurang, jadi di sini gua harus hati-hati buat jalan ya, guys ya. Karena ini salah dikit kita bakal masuk jurang gila. Oke, jadi di sini gua bakal lanjut dan di sini kita tuh tidak boleh jalan barengan ya. Simpul aja dan di perjalanan kita tuh ketemu sama pohon durian milik tetangga dan kata dia kalau ada yang jatuh kalian bisa ambil saja. Dan di sini kita sudah langsung cek saja ya untuk pohon duriannya. Alhasil dapat sekitaran 15 buah dan di sini kita memutuskan untuk memakan semuanya saja. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke dusun kebun kita yang mungkin sekitaran 1 sampai 2 jam lagi ya mantap, mancing mania, mantap, mantap jiwa, dapat berapa dapat. buah bang? dapat enam, enam buah, enam buah, mantap. ini lokasinya udah, di sini udah Mulai hujan ya, guys ya. Sepertinya kita mau berteduh dulu. Ini uh, udah sekitar Aduh, kilo ini. Wah, mantap. Plastik ada, Hah? Plastik. Aduh. Kayak itu apa kok? Oh, mantap. Salah si kakak juga. Keu. Mungkin kelembekin. Istikan. Nanti bagok ya? kan Jau. eh tadi enggak tahu Hmm nah.